tinggal rayu, rayu. bukan ini tunggu rayo. rayo, rayo. mayang tinggi, mayang, mayang, mayang, mayang. Kemarin tuh gak ada kabar iya. kemana aja. Bantu Numi sama Abi di rumah. Oh iya. Ya. Uh, yang tadi itu siapa ya? Oh yang tadi yang tinggi-tinggi itu. Iya. Itu orang oh. kerja di rumah. Aneh kali tadi masa Lisa sedih saat nyari loh. Harus <laughs> diperain nyari Iya dia ya. ya. emang kayak gitu. Agak aneh sedikit orangnya. Oh bentar ya. Nona ada perlu gak bentar? Bukan sebenernya kita berangkat bentar, bentar, bentar aja. Aide, oh oh mana Aide? Yang nak jauh, desa Sukajaya. Hubung, Sukajaya? Nak pelik, Sian. Nak pelik? Mm. Mani, kau habis rau-raau dah jauh ke, Man? Ha, nak jik boleh. Sia Aftar Gatero. Gatero? Hmm. Haidik. Sang ube longdu ini, hana sang desa Sukajaya? Nah. Nak desa Sukajaya? Nah. Pak tu, Man? Han patah nak cik buat Google. Cik Man? Ha? Cik Google. akhirnya nyalair apa ini? Harleci, enak kan? Enak kali, pasti semuanya nah buat Oh iya dong Karena kan juga Oh iya, oh, kayak mana kuliahnya di Jogja? Alhamdulillah lancar Bisa gimana? Oh, lancar juga sih disini Jurusan apa ambilnya? Kalau sekarang bisa jurusan PMI Kasnah jurusan apa? Jurusan ekonomi syariah ah. jurusan ekonomi? Iya, udah mau selesai nih Oh, lagi nyusun ya? Iya, betul jadi pulang ke sini tujuannya untuk kena libur. Liburan mau liatin Abi sama Umi di rumah. Tapi kenapa nggak kabarin? Iya lupa. Ini aja belum sempat keluar-keluar, di rumah aja. Bisa tadi kemarin dapat kabar mm -hmm. dari ini mm -hmm. Tapi Bisa tadi ada di sih sama Bunda disuruh pulang. Nanti lah aku pengen ceritain oh, ya. Oh iya boleh bisa Viola langsung ruang dulu ya. Iya ya. Nanti lah ya. Iya. Udah kangen lo. dek saya bang suka suka dek ya suka dek ya, oh, suka dek ya ab adeknya, adeknya pun nak jah suka jaya apa, gampang suka jaya oh ini jayule ke, nah jayule jayule ke, lorok lorok loroknya bang, lorok ngah jayule lorok lorok apa, main apa pengen main apa, makmur hi na main apa, makmur hi na main apa, makmur hi na main apa, makmur hi na main apa, makmur hi na main apa, makmur hi na main apa, makmur hi na yang ka sama ka sama sakit dua ni adeknyo menak ajak uh, suka jaya Dia suka mamur peti ka sama sakit dua ni sakit sakit ni nak menjak suka jaya lorongnyo dah kan ai lorongnyo hmm. haja boleh mambet am um, paket ajak uh, ju ma, oh mam pake-pake oh, lah nyang yeah. gara-gara cewek ono nago ambeu iau aduh ki mang cewek ni kaki ban mano lambung Kahdoang macam ini dia nyaw. Oppo putar kahyo. M M M gede macam buah. Oppo M gede normal bela. Oh normal. Hi. Jadi kita akan nunggu dia. Gaknya nunggu, lu rayu. Ah, baterai sambungan nunggu rayu. Nunggu rayu. Angker ni. Lami, lami, lami. Lami buah. Lami buah. Pemandu. Hai, gaknya nunggu, lu rayu. Baterai samongan nunggu rayu. Nunggu rayu. Jadi, hei tunggu Hei, lore yo. Oh, ya hidu tungku, tungku. Ha, tungku. Ayo kah? Ya hidu tungku. Ha, tungku. Bapak habak tungku raya. Ayo. Ha, ujar perle tah. Ine, ine, ine, ine, na, ine na. Bagak-bagak hidu Oh, cukup padat. Be mema, be mema. Be Nah, no, yeah. yeah. yeah, bang. Yeah. Pegale, yeah, yeah, suka, suka makmur, no? yeah. Berarti, ayah, ayah berapa jam? Ah, nyaw. Ayah, ayah berapa jam pagi ini? Mang apa kau layak bang J? Yang suka mampurnya orang, no. Yang aku. kau. Berarti kau kepengertinya orang pun layak bang J? Kau kepeng, kud, mno, kudih kepunya, mno, bang. Uh, su, suka jaya. Yang yeah, suka mampurnya idee, ya, bang. Idee yeah, berarti ya mampu. Yang jaya apa? Kembali urikur, lepas pulih bete, Abang, Abang. Ya, takkanlah. -Tak Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Begak-gak, Nunggu. Abang, Nunggu. Nunggu. Nunggu. tenang. senang di kenal pasangan ini. Nenang dengan catuk berubah masa buah. nasi, nasi. Tak tahu, tak tahu. Jemuraya. Jemuraya. Yang mana nak leluh buat? aleo depati pegah araw gantung ana tersorok yo kanena sa depuro kanena urang kaya anu lampung yo oh jame ana awai depati pejat pejat ro jangan sagam yo ha hantu utamo ngendung rai adu kok ngelio kanana nangu ana katrilu kananan gu lomba banta kaya kampung tadi pegah rendang me banta nang pegah urai yo banta nah pegah hantu nana nantu ku pegah oh kah wang tamong nya yak oh ya nunggu ya oh panai hantunya nyok kan jamet urang patro tene dari patro patro katane dari tukajaya tukajaya tukajaya ke panih kacang ane dokedin dokedin oh dokedin tukajaya kabupaten kabupaten mutuah tene karayo jabatan karayo ade mont mont mont mont ditin